I'm a kita menuju ke lokasi dulu. itu Kalau Sudah hampir sampai di tempat yang kita tuju, mungkin sekitar uh, 200 meter loh. Wah jalannya jauh, jalan marah, nah, jalani marah loh. sudah dapat ini ini untuk kuenya ini anak saya ini kita nanti kita tadi ngambil kue ngambil kue oh halo oke okay, tulur ini untuk kuenya oke okay, kita ini mau menuju mau pulang terima kasih ya sudah mengikuti kami dari gunung tembak joyo tidak lupa mengucapkan selamat hari raya, uh, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak lupa mengucapkan, menyambut selamat hari raya idul fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada segala tutur kata yang tidak berkenan selama saya mengupload video. Saya mohon maaf, secara pribadi. Oke okay, lor kita otw pulang terima kasih akhirnya wabillahul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke. Okay.